nkit ke .iso gitu itu mungkin dari enkit ke iso kalau kalian misalnya uh, bermain emulator Dolphin misalnya kalau kalian masukin file iso, walaupun itu filenya adalah this image atau iso itu kalian gak bisa pakai save state dan jujur menurut saya save state adalah hal yang paling penting untuk di emulator karena kalian bisa uh, berhenti main kapan aja dan kalian bisa lanjut kapan aja dan di posisi yang mana aja gitu ya dan langsung saja untuk uh, videonya untuk uh, cara mengkonvertnya sebenarnya gampang banget tinggal kalian download aja untuk we <laughs> enkit uh, converternya gitu kalian bisa cari di Google gitu tinggal kalian uh, ketikan saja enkit uh, to iso gitu dan saya nggak akan kasih linknya takutnya besok-besok channel YouTube saya tiba-tiba hilang gitu saya pernah nyoba di channel yang uh, subscriber saya cuma 50 ya kalau nggak salah jadi kayak gitu dan tinggal kalian klik aja untuk uh, webnya adalah film.net dan ya yeah, pokoknya nanti tampilannya akan kayak gini mungkin kalau kalian uh, nonton video ini saat videonya release mungkin bisa berubah ya untuk tampilannya nah di sini kalian bisa langsung download di sini juga ada pilihannya ada yang satu titik empat aja uh, size-nya sekitar 600 uh, kb gitu. Nah di sini ada yang nkit 1.4 yang plus GameCube Partition dan sini ada yang Wii Partition. Nah ini maksudnya apa? Jadi untuk yang GameCube Partition, kalau kalian mau ngeconvert game nkitnya gitu ya untuk game uh, GameCube gitu, kalian pilih aja yang GameCube. Kalau kalian mau pakai atau mungkin kalian mau convert game Wii, kalian harus pakai yang Wii Partition. Jujur untuk yang Wii Partition ini, size nya empat giga ya, jadi ya lumayan gede gitu. Dan di sini mungkin kita akan uh, buka dulu ya untuk contohnya yang saya maksud kayak gimana. Jadi di sini kita akan buka untuk emulator Dolphinnya di sini kalau kalian buka Emulator Dolphin nya dan biasanya ada icon gamenya kan nah ikon gamenya ini ada tulisan Apakah wii gitu ya di sini ada tulisan wii atau Gamecube untuk Gamecube bukan tulisan sih logo ya logo untuk Gamecube nya jadi kalian pastiin aja untuk gamenya yang mana gitu yang mau kalian convert apakah Gamecube atau wii setelah kalian tahu tinggal buka aja aplikasi nkitnya mungkin kalian bisa ekstrak atau kalian bisa uh, masukin dulu ke folder uh, setahu saya untuk yang nkit yang wii gitu ya ini enggak ada folder lagi jadi ini folder ini langsung di ekstrak untuk yang Enkidu ini jadi untuk yang dalam zipnya tuh kayak gini jadi kalau kalian uh, ekstrak di folder yang banyak nanti takutnya misah-misah gitu ya jadi kalian uh, bikin folder dulu terus kalian ekstrak ke dalam folder gitu gitu nah setelah itu kalian bisa langsung klik untuk yang Enkid processing app gitu yang warna hijau bukan yang warna kuning karena untuk yang warna kuning adalah extraction ya jadi sini kita akan klik aja kayak gitu dan di sini kita akan uh, memasukkan untuk filenya ada di mana gitu ya apakah ada di C di D dan ya yeah tinggal kalian temuin aja untuk filenya dan di sini saya ingin uh, memasukkan file uh, The Legend of Zelda: The Skyward Sword ya yang di sini ada tulisan juga .nk di sini kita akan drag saja gitu ya malah diganti itu namanya di sini kita drag dan di sini kita akan uh, untuk settingnya kita akan ganti ke uh, convert to .iso gitu ya dan di sini kita akan pilih aja untuk uh, pathnya atau mungkin Uh, di mana kalian mau nyimpannya gitu untuk filenya ini bebas sih walaupun di sini ada lokasi defaultnya di uh, di folder end kitnya dan di dalam folder proses gitu atau mungkin yang udah diproses setelah itu kalian bisa uh, uncheck aja untuk yang full verify Uh, menurut saya sih ini nggak nggak harus ya untuk yang full verify ini jadi kalian bisa uncheck aja dan ya kalau kalian mau ganti misalnya lokasi uh, yang ininya tinggal kalian ganti aja bebas cuman saya uh, biarin aja karena di untuk yang hak saya masih banyak gitu untuk uh, space-nya Saya itu kan bisa klik aja untuk yang uh, proses gitu ya tapi di sini karena udah ada gitu jadi mungkin nanti bakal uh, error atau mungkin jadi di sini kita akan hapus dulu untuk yang Uh, udah diproses karena siap untuk uh, tutorial gitu ya sini kita akan hapus aja yang ininya dan sini kita akan langsung proses ya proses dan sini kita akan tungguin aja sampai beres untuk uh, waktunya tergantung dari speed dari mungkin dari hadis kalian atau mungkin PC atau laptop kalian dan ya yeah, tinggal kita tungguin aja sampai beres Oke, jadi di sini untuk hasilnya kita udah uh, berhasil ya. Dan sini tidak ada tulisan uh, fail atau apapun, jadi nggak uh, gagal gitu. Dan sini udah ada tulisan output ada di sini gitu, udah uh, tertulis. Berarti ber berarti udah bisa untuk dimainin atau kalian udah bisa langsung masukin ke emulator Dolphin ya. Dan sini kita akan langsung saja untuk uh, mengecek gitu untuk uh, filenya. Seharusnya sih seharusnya udah ada gitu di uh, folder NKitWi-nya. Sini kita akan klik yang proses dan sini kita akan pilih untuk yang Wi gitu. Dan nanti di sini akan muncul ya untuk ISO-nya di sini saya nggak edit juga dan udah nggak ada lagi tulisan end nya dan udah, dan udah setelah itu udah nggak ada lagi format end nya jadi udah pure iso tinggal kalian masukin aja ke Dolphin atau mungkin kalian masukin ke directory gamenya mungkin untuk uh, lokasi gamenya untuk emulator Dolphin di mana tinggal kalian masukin aja dan udah kalian bi udah bisa pakai save state gitu dan nih, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks watching bye bye